lagi bersama saya anak dapat bisa emerald dan di ya, kali ini kita nggak akan main game game yang nggak akan main game kali ini kita akan membicarakan seputar update mendatang ya ini game Kadrev Indonesia Revamp nah ini lebih tepatnya saya ingin membicarakan beberapa mobil kendaraan yang kemungkinan akan ada di update mendatang cuy nah oke okay. Jadi ini saya buka di website Triloo. ini country Driving Indonesia Studios Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi di bawah, udah saya cantumin itu Jadi bisa kalian lihat sendiri gitu kan Nah di sini kita akan skip ya untuk vehicle suggestion, bangunan dan juga fitur Nah ini karena ini masih sugesti aja, belum, belum tentu terrealisasi gitu nah di sini kita akan mungkin akan fokus ke finish saja ya karena ini ongoing project jadi nggak tahu apakah ini nanti akan ada di update mendatang atau masih lama gitu kan dan sementara untuk RC ini dia yang udah udah dimasukin ke gamenya ya kan jadi buat teman-teman yang udah main gamenya ya pasti udah bisa coba ini semua mobil yang ada di archive gitu sementara yang paling kanan ini ada project yang di -catcher. project batal ya yang enggak akan dimasukin sepertinya begitu Oke okay, sekarang kita akan membicarakan yang finish saja ini finish uh, kita mulai dari yang bawah dulu ya karena yang di atas sangat menarik <laughs> Oke okay, jadi ini untuk yang pertama ini kita lihat kita buka di sini ada Nissan Livina. ini kalau nggak salah yang belum facelift ya, ini yang model bank pertama pertama banget ini tahun 2008 ini ada yang long wheelbase sama short wheelbase ini yang short ini yang long ya jadi buat teman-teman yang belum tahu Nissan Livina itu dulu pertama banget itu dia ada dua jenis apa ya sasis ya bilangnya ada yang panjang ada yang pendek kalau yang pendek ini cuma berapa ya 5 seater ya sementara yang long wheelbase ini dia ada tambahan kursi di bagian row ketiga gitu dan ini ada tipenya juga ada yang XV dan XR ya seperti ini penampakannya jadi nah ini menarik ya karena selama ini saya belum menemukan mobil Nissan Livina Nissan Livina generasi pertama ya maksudnya Nissan Livina generasi pertama di game card driving Indonesia revamp ini, yang ada hanyalah Nissan Livina generasi kedua yang bodinya itu mirip dengan Xpander, bukan mirip sih, memang satu basis ya oke, kemudian kita langsung aja lanjut yang kedua sebelum video durasinya ini lama ya, makin panjang yang kedua adalah Mercedes-Benz GLS 450 AMG tahun 2020, nah ini dia penampakannya bisa teman-teman lihat sendiri sebentar oke okay. saya lupa untuk full screen biar lebih jelas enggak tahu ini jelas apa enggak mudah-mudahan nggak buram <tuh> nah ini dia ini uh, sudah sebelumnya ini dia ini ya masih ongoing project tapi karena dinilai udah udah oh ini udah terpolisi dengan baik 3d modelnya ya jadi dia pindahin ke finish dipindahin oleh ini lego nama akunnya lego oke okay. Lanjut ke yang tiga -tiga, yang ketiga Ini adalah Lexus LS430 ya Ini penampakannya seperti ini mobilnya Gitu Oke ini dia tahun 2002 nah, Ini sedan premium dari Jepang gitu, Oke lanjut lagi ini yang ke berapa ya Keempat kalau nggak salah Ini adalah Toyota Prius Jadi buat teman-teman yang nanya loh bang Ini bukannya udah ada ya ini udah ada Cuman yang generasi ke ke 3 sama 4 ya kalau di card Indonesia itu udah ada yang generasi 3 sama 4 sementara ini ini adalah Toyota Prius generasi kedua kalau di Jepang sana ya itu adalah Toyota Prius generasi kedua tahun 2005 tipenya G dan S oh, gitu. seperti ini penampakannya lumayan rapi sih untuk 3D modelnya. walaupun ini saya melihat untuk lampunya yang depan ini kayaknya sudah 3D kayaknya ya sedangkan yang belakang ini sepertinya masih tekstur tapi nggak tahu sih ini karena kurang jelas aja Coba kita buka tab baru Oh uh, iya ini kayaknya lampu depannya eh ya tekstur semua ternyata lampu depan tekstur sedangkan yang belakang juga tekstur ya sepertinya tekstur Oke okay. lanjut dari Toyota Prius kita beralih ke mobil yang selanjutnya kata ini keberapa itu adalah Chevrolet Captiva wah ini eh uh, Chevrolet Captiva tahun 2008 Oke okay. ini dia penampakannya nah ini sebelumnya ini dimasukin ke ini ya uh, sugesti untuk ditambahin kendaraan nih foto foto di ReLive-nya. kemudian ada yang buatin ini bukan yang buatnya ini sama-sama orang yang ini yang request bukan yang request sih kayak oh, ingin mewujudkan mobil ini ada di dalam game kemudian dia buat 3D modelnya sendiri gitu dan akhirnya terrealisasi ini akan kemungkinan akan ada di update kartu Indonesia revamp yang selanjutnya begitu teman-teman Oke beralih dari Captiva kita akan masuk ke mobil yang lumayan menarik ini yaitu adalah BMW series tahun 2022 dan ini rework ya di sini tulisannya rework berarti ini sebelumnya udah ada nih mobilnya enggak sih teman-teman <laughs> kayaknya sih ada ya saya pernah lihat ini mobil di car drive Indonesia ya jadi ini adalah rework aja rework bukan berarti mobilnya nggak ada mobilnya udah ada cuman di rework lebih di apa ya lebih diperbagus lagi lah entah itu fisiknya kemudian handlingnya atau juga bisa 3D modelnya Oke, okay. nah ini yang menarik juga nih Ini adalah mobil imut Kecilan imut ya Yaitu <laughs> adalah mobil dari Jelly itu dari Chinese ya teman-teman ya Kalau nggak salah Yaitu adalah Jili Panda tahun 2012 Ini tampang depannya sih uh, Menarik sekali sih Menarik untuk ya imut aja lah Bentuknya itu imut in Dan ini kalau warnanya putih sih Cakep sih, seperti panda beneran kan? Pandangan hitam putih ya. Ini jadi grill depannya, ini hitam. Mobilnya dikasih warna putih. Wah, udah cocok seperti panda itu. <laughs> Oke, okay. cili panda. Lalu kita masuk. Ini masuk ke bagian yang agak-agak terakhir. Agak-agak terakhir nggak tuh? Itu adalah Toyota Wish dan ini adalah model yang versi uh, facelift ya. Iya, fast ini. Ini adalah tahun 2003 Toyota Wish. Ini CBU. Kalau nggak salah, dulu ini mobil dimasukin di Indonesia itu CBU ya. Iya, kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu. Nggak tahu deh. Coba teman-teman komen di bawah. Apakah ini mobil dulu CBU atau nggak. Setahu saya sih ini CBU. Jadi, harusnya di belakang mobilnya. Eh, di belakang mobil. Di kaca belakang itu ada stikernya. Kalau CBU ya. Coba kita lihat. Oke. Oh, ya. Ini ada nih. Ini ada nih. Nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ya ini ada sedikit stiker yang menandakan kalau ini mobil adalah CBU nah ini uh, ini velg velg yang ini mirip sama Toyota Prius generasi ketiga ya atau memang sama <laughs> ya ini mirip sama Toyota Prius generasi ketiga nih gitu oke okay, lanjut lagi ini udah uh, mau terakhir ya ini adalah Lotus Evora. nah ini yang paling menarik ini karena saya sendiri saya pribadi ya ini suka dengan mobil ini modelnya ya walaupun untuk model si selera ya teman ya tergantung ke pribadi masing-masing tapi kalau saya personal suka dengan mobil ini nah ini adalah lotus evora yang GTI tahun 2012 jadi setahu saya itu lotus evora ada yang lotus evora yang biasa kemudian GTC ya GTC itu kalau nggak salah ya itu lebih sangar lagi bentuknya lebih keren dan lebih untuk uh, apa ya kebutuhan race ya kebutuhan balapan mungkin ya kalau dilihat dari bentukannya dan yang ini adalah versi yang GTA bukan yang GTC ya ini GTA jadi kalau men menurut saya dari bentuk 3D modelnya ini lebih produce lebih ke uh, aman lah untuk dipakai sehari-hari gitu kalau untuk mobil ini sendiri sih saya kurang paham apakah ini akan limit atau tidak tetapi Tak nah, kenapa saya mencium bau-bau limit ya, ini belum pasti ya teman-teman ya. Jadi masih 50-50 tahu ini limit atau enggak, ya semoga saja tidak dilimit. Karena kalau dilimit itu pasti rebutan dan pasti nggak ke, kebagian saya gitu kan. Saya sudah <tuh> Sudah kemarin ada beberapa mobil ya yang dilimit itu. Aduh ya udahlah. Saya ikhlaskan mobil-mobilnya enggak <tuk> enggak kebagian. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.